Cara mengatur keuangan rumah tangga, dengan gaji 2 juta. Gaji cuma 2 juta, tapi ingin semua kebutuhan terpenuhi, dan menabung. Bisa, asalkan dapat mengatur keuangan dengan baik. Bagaimana cara mengatur gaji 2 juta per bulan, saat bekerja yang akan dicari adalah gaji. Namun bagaimana jika gaji dalam satu bulan, yang didapatnya hanya 2 juta, secara otomatis mau tidak mau kamu, harus bisa mengatur gaji dengan baik, agar dialokasikan pada pos anggaran yang tepat cara mengatur gaji 2 juta menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kamu agar bisa menghemat uang namun tetap menabung. Meskipun terlihat begitu sulit, namun dengan perencanaan yang matang maka pengelolaan keuangan kamu akan berjalan tanpa ada kendala. Bagaimana cara mengelola keuangan dengan gaji 2 juta? Berikut tipsnya yang bisa kamu coba. 1. Pakai sistem 60 bagi 20 bagi 20. Sistem mengatur keuangan 60 bagi 20 bagi 20 merupakan cara mengatur gaji 2 juta yang ampuh. Ketika gaji diterima, langsung sisihkan sesuai persentase ini. Tujuannya agar gajimu tidak terlanjur, dipakai untuk hal-hal di luar kebutuhan. Pembagian persentasenya, 60% untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beli bahan makanan, peralatan mandi, ongkos transportasi, bayar tagihan atau cicilan. Sebesar 20% dari gaji, dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Sedangkan 20% sisanya pengeluaran tambahan Agar kamu terbiasa, lakukan pelan-pelan tapi disiplin dalam menerapkannya Kalaupun suatu saat gajimu naik, kamu sudah terbiasa hidup dengan keuangan yang teratur 2. Buat daftar pengeluaran lebih rincin Daftar pengeluaran juga harus dibuat secara rincin, sebagai pedoman untuk mengatur keuangan Ada dua macam tipe pengeluaran, yaitu pengeluaran tetap dan fleksibel Pengeluaran tetap seperti biaya kebutuhan pokok makan dan minum, bayar sewa rumah, dan tagihan listrik atau air, bayar cicilan utang, ongkos transportasi. Sementara pengeluaran yang bersifat fleksibel, contohnya hiburan, belanja keinginan. Contoh mengatur keuangan 2 juta sebulan untuk single. 60% dari 2 juta sama dengan 1,2 juta. Rinciannya sebaik berikut. Makan dan minum 600 ribu, ribu per hari kali 30 hari. Sewa rumah 300 ribu, tagihan listrik dan air 100 ribu, pulsa atau internet 50 ribu, ongkos transportasi 105.000, ribu, 3.500 dikali 30 hari, cicilan utang 45 ribu, 20% dari 2 juta sama dengan 400 ribu, tabungan 200 ribu, investasi 200 ribu, 20% dari 2 juta sama dengan 400 ribu, asuransi sama dengan 100 ribu. Hiburan sama dengan Rp100.000. Biaya tak terduga sama dengan Rp200.000. 3. Gunakan pembayaran otomatis. Agar pembayaran tagihan tidak terlambat, gunakan sistem autodebet dari rekening gaji. Ketika tanggal jatuh tempo tiba, tagihan akan otomatis dibayarkan. Jadi, terhindar dari denda keterlambatan, maupun polis asuransi laps tidak berlaku. Pembayaran otomatis juga dapat membantu mengatasi kesulitan mengatur keuangan selama ini. 4. Senang-senang sesuai budget. Kalau melihat contoh di atas, budget hangout atau hiburan, kamu dibatasi 100 ribu per bulan. Jadi, lakukan sesuai kondisi keuangan yang sudah direncanakan. Jika anggaran hiburan kamu sudah habis sebelum waktunya, tahan diri. Lebih baik di rumah saja, melakukan kegiatan menyenangkan tanpa perlu keluar uang. Oleh sebab itu, atur jadwal hangout kamu sebaik mungkin. Misalnya menggunakan budget hiburan hanya Ketika ingin menonton film yang sangat kamu sukai. Atau pas di akhir bulan, tak perlu mengikuti gaya hidup teman, yang selalu bersenang-senang setiap hari. Makan di restoran, jajan kopi kekinian, atau nonton film bioskop setiap minggu. Ingat, kamu bukan sultan tetapi hanya karyawan dengan gaji pas-pasan. 5. Cari penghasilan tambahan. Meskipun masih sanggup memenuhi kebutuhan, Apakah kamu ingin hidup hanya dengan gaji 2 juta terus-terusan, pasti ingin bisa meningkatkan penghasilan Caranya, dengan bekerja sampingan, untuk memperoleh pemasukan tambahan Entah itu jualan online, jadi driver online, freelance, atau kerja sampingan lain Dengan penghasilan tambahan, kamu bisa menggunakannya untuk menambah anggaran tabungan Menaikkan budget investasi, atau ikut pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan dan keahlian semua ini dilakukan untuk masa depan, keuangan yang lebih baik. Jika punya keahlian lebih, kamu bisa mencari pekerjaan dengan gaji lebih besar. Lakukan pekerjaan sampingan di bidang apapun, selepas pulang bekerja atau di hari libur. Sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan utama. 6. Mengurangi pengeluaran kecil. Cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 2 juta yang keenam adalah dengan mengurangi pengeluaran kecil. Setelah Anda membuat laporan keuangan Mungkin Anda akan menemukan bahwa ada pengeluaran, yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, seperti langganan koran yang jarang dibaca, atau langganan TV kabel yang jarang ditonton. Jika Anda merasa sudah tidak membutuhkan pengeluaran tersebut, ini saatnya untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran kecil tersebut. Uang untuk pengeluaran kecil ini, nantinya bisa Anda gunakan untuk keperluan lain, atau juga bisa masuk ke dalam anggaran, tabungan untuk masa depan. 7. Menabung dan investasi berisiko rendah. Salah satu trik mengelola keuangan dengan optimal adalah menabung. Kamu bisa menyisihkan uang dengan nominal tertentu secara teratur setiap bulan untuk dana darurat. Konsistensi dalam menabung dalam jumlah besar atau kecil dapat mengoptimalkan keuanganmu. Namun, kamu bisa mengoptimalkan dana tabunganmu dengan mengalokasikannya ke instrumen investasi berisiko rendah. Dengan begitu, kamu dapat memperoleh imbal hasil optimal di masa yang akan datang tanpa risiko yang besar. Investasi reksa dana bisa menjadi alternatif instrumen investasi risiko rendah yang dapat memberikan return optimal dengan modal terjangkau. Investor pemula dapat mengalokasikan ke reksa dana pasar uang untuk jangka pendek atau reksa dana pendapatan tetap yang cocok untuk jangka menengah 3 sampai 5 tahun. 8. Menggunakan metode anggaran 80 bagi 20 untuk mengatur gaji. Selain kamu juga bisa menggunakan aturan anggaran 50 bagi 30 bagi 20 juga bisa memilih untuk aturan 80 bagi 20. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja untuk aturan yang ini, kamu bisa mengalokasikan dana 20% dari pendapatan gaji agar ditabung di rekening, dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan. Cara yang satu ini sangat tepat, untuk kamu yang tidak terlalu suka membuat sistem laporan keuangan, atau melakukan penyusunan anggaran. Sehingga bisa membuat lebih disiplin, dalam menabung demi kepentingan masa depan, dan kebutuhan darurat nantinya. 9. Berbelanja dengan cerdas. Saat Anda berbelanja, tunggu waktu terbaik. Misalnya ketika ada banyak diskon untuk pakaian, barang dapur, dan bahan makanan. Pilih yang menawarkan promo lebih besar, supaya uang yang dikeluarkan lebih sedikit. 10. Menyediakan rekening khusus. Untuk kamu yang ingin mengelola keuangan, dan tetap mempunyai tabungan meskipun dengan gaji 2 juta. Cara lainnya yakni dengan menyediakan rekening, untuk menabung secara khusus, dan jangan kamu campur dengan rekening melakukan transaksi. 11. Hindari kredit tidak perlu. Sekarang ini sudah ada banyak tawaran kredit online. Sekilas hal tersebut cukup menggiurkan. Kamu bisa membeli sesuatu dengan cara dicicil. Jika tidak bijak menggunakannya, pengeluaranmu akan semakin membengkak, dan uangmu habis hanya untuk membayar hutang. Kamu bisa mengambil kredit jika barang yang kamu beli, memiliki nilai ekonomi tertentu. Misalnya, kamu seorang fotografer dan butuh upgrade gear, supaya bisa mengambil pekerjaan lebih banyak, dan lain sebagainya. 12. Kurangi bepergian keluar. Mengurangi mobilitas atau bepergian keluar, dapat menjadi salah satu cara mengelola gaji 2 juta. Misalnya Anda terkadang perlu menolak ajakan teman, untuk nongkrong di kafe atau menonton bioskop. Awalnya mungkin merasa tidak enak, tetapi jika dijelaskan alasannya mungkin teman Anda akan mengerti. Bisa juga dialihkan agar nongkrong di rumah saja, atau bisa juga menonton film di rumah. Tentu hal ini lebih bisa menghemat biaya pengeluaran Anda. Selain itu dengan menghabiskan waktu di rumah, tentu akan dapat terjalinnya hubungan harmonis dengan keluarga. Jika menghabiskan waktu dengan teman di rumahnya, Tentu akan mempererat tali silaturahmi. Juga bisa menghangatkan suasana. 13. Biasakan Anda untuk memasak. Membiasakan memasak sendiri di rumah, tentu akan sangat membantu dalam mengatur keuangan. Tips mengelola gaji 2 juta, dengan memasak sendiri, tentu lebih menghemat pengeluaran Anda. Selain itu tentunya Anda akan lebih sehat. Memasak juga dapat membantu Anda dalam mengontrol pengeluaran primer. Karena dengan memasak sendiri tentu Anda akan berbelanja dan dapat mengetahui harga bahan makanan yang dibeli. 14. Kumpulkan uang receh. Uang receh yang jarang dilirik, ternyata bisa bernilai tinggi jika dikumpulkan. Cobalah mulai mengumpulkan uang receh dari sekarang. Anda juga dapat mengajarkan kebiasaan ini pada si kecil. Suatu saat uang ini bisa berguna dan dimanfaatkan. 15. Hidup sehat. Apapun metode cara mengatur uang gaji 2 juta, mungkin tidak akan berhasil jika kamu hidup sembarangan. Jagalah kesehatan diri kamu agar terbebas dari penyakit-penyakit. Bisa menjadi salah satu faktor pengeluaran tak terduga yang bisa mengacaukan keuangan kamu. Saat ini, banyak masyarakat yang hidup tidak sehat dan rawan terkena penyakit kritis. Gaya hidup tak sehat yang sering kita temui, misalnya merokok, begadang, minum-minuman keras, bekerja tak kenal waktu, dan masih banyak lagi. Kalau kamu salah satu yang menjalani kehidupan tak sehat seperti itu. Coba hindari kebiasaan tersebut. Gaji 2 juta sebaiknya tidak perlu diambil pusing, karena tips-tips di atas akan membantumu mengatur keuangan, sehingga gaji ini cukup. Sebaiknya hindari pengeluaran yang berlebih, agar pengeluaran tidak over budget. Apalagi belanja di luar rencana dan anggaran. Belajar hidup hemat, disiplin, dan komitmen, agar keuangan tak berantakan. Itulah 15 cara mengatur uang gaji 2 juta, yang bisa kamu terapkan dari sekarang. Gaji besar atau kecil itu relatif, tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Tapi, mengatur keuangan itu adalah hal yang wajib untuk memastikan masa depan yang lebih cerah.